Sebelum menonton video ini Jangan lupa ya teman-teman Untuk like, subscribe, dan share ya Selamat menonton Semoga teman-teman suka Hai teman-teman Assalamualaikum Ketemu lagi sama Mama dan Safia Kali ini Safia mau mencoba mainan jadul. Jadi Mama punya mainan boneka kertas Boneka bongkar pasang Ini mainan waktu Mama kecil Safia Wow Safia belum tahu kan? Belum pernah main? Hmm. Iya Ini ada berapa Sofia? Hija, Mo, Hija, Papa, Ada 5 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya seri Sofia. Ada seri Frozen? Terus ada seri Putri Duyung. Seri Boneka LOL. Ada seri Barbie. Ini kita buka ya, Safia. Ya, iya, teman-teman, ini rumah barbie sudah Safia susun. Ya, Safia sama Mama tadi nyusun. Kita main bongkar pasang, ya, Safia. Ya, iya, khusus, joy. Assalamualaikum, Aku boleh main apa enggak? Main. Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya duduk di sini ya. mana? Aku mau teh ya. Hmm, tehnya baunya harum sekali. Terima kasih. Aku minum tehnya ya. Ya. Hati-hati. Kue kamu yang buat, aku makannya. Aci aci, enak sekali. Terima kasih ya teman. Makasih Aku pulang dulu ya, dadah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai Nantikan video kami selanjutnya ya Bye bye Assalamualaikum